Wow, ada es krim Happy Cow, karakter sapi. Assalamualaikum teman-teman, temenin Kakak hunting es krim yuk. Wah, ada es krim karakter Elsa Frozen. Siapa yang suka Frozen? Ada es krim Frozen. Ada es krim rasa buah mangga Es krim go Mango. Siapa yang suka? Apalagi ya? Kita cari Wah ada es krim heart Bentuknya hati Kita cari lagi Mantul Ada es krim tropicana Ada juga karakter anak Frozen. Siapa yang suka anak? Wadidau, ada es krim karakter Olaf. Oh, Apalagi ya? Cari-cari cari yang enak-enak. Di mana? Di mana? Wah, ada es krim fantasi coklat. Siapa suka coklat? Selanjutnya, ada hula-hula lagi ya ada mochi Wah banyak ya adik-adik yang enak-enak Siapa yang suka es krim? Jangan banyak-banyak ya Kalau sedang batuk jangan makan es krim dulu ya Oke kita cari lagi yang karakter Wah ada es krim coklat lagi Ada karakter monyetnya lucu Wah seru nih Oke, kita cari lagi ya. Kita coba sebelahnya. Tutup dulu. Kita mau buka yang sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, wadidaw, mantul. Apa nih? Ada es krim fantasi stroberi nanas. Ah, oh, apalagi ya? Wah, ada es krim happy cow. Rainbow pop. Ada es krim Petit Crepe Oh ini rasa anggur Warnanya ungu Siapa yang suka ungu Selanjutnya ada es krim Fantasi Apel Gambarnya karakter gajah Warnanya hijau Siapa yang suka Kita cari lagi Wah ini es krim Fantasi Strawberry Rasa strawberry cari lagi yo. kita pindah sebelahnya yuk kita cari wah ada es krim konserto midi cookie creamy rasa coklat ini yang rasa stroberi ini yang cocok fashion ya, enak sekali siapa yang suka lanjut ya kita cari yang lain lagi Oke, ini ada es krim cup rasa coklat. Es krim Sunday. Ini es krim Olimpia. Cococofi enak. Ini rasa stroberi lagi. Oke, kita simpan. Kita ambil lagi ya. Wah, ini stroberi juga. Ini es krim Happy Cow, Wah, karakter sapi. Bagus ya adik-adik ya Oke kakak mau bayar es krimnya Kakak mau beli yang Elsa Mau beli yang anak juga Apa lagi ya Kakak mau beli yang Olaf Rasa strawberry juga Fantasi, strawberry, Nana Fantasi apel Lagi ah. Oke, ini yang rasa anggur. Wah, rasa buah dan karakter Frozen. Tapi Kakak juga mau yang ini, yang Happy Cow, yang karakter sapi. Oke, teman-teman makasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.